Bye. <laughs>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 Serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslor tentunya. Baiklah para sahabat Leslor, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini. Tentunya kita ke kabar pertama persahabat kabar spesial dari Agus Dalputi Putih Bilar. Tentunya mengunggah dan berpos kembali unggahan semalam bersama ya Tentunya Leslie Kejora dan Rizky Bilar bikin vlog di mobil pick Up Nih, Luar biasa kita mendapatkan sidukan vitamin manja dan bahagia Ada sebuah penjelasan langsung bersabat ya Ada kalimat caption yang dituliskan oleh sendal putih Bilar Ternyata kalau dilihat dari sisi yang berbeda Gak sepegal aja Mereka bikin vlog naik los bag depan rumah doang mobil aja berhenti dan kenapa nggak pakai masker kan lagi makan jadi yang di sekitar situ kan hanya saudara dedek saja setahu rumah dedek aja dari kota 3 jam lebih kok sekelilingnya masih asri banyak pohon sama sawah itulah penjelasan yang sangat detail persahabat ya untuk tentunya video yang tertera di postingan ini mereka bikin vlognya di depan rumah Dedek saja, bersahabat ya. Doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, amin. Ya, rumah alamin. kita lihat juga keunggahan berikutnya. Ini pasti jelasnya, bersahabat ya. Dedek Lesti dan Rizky bilang sangat gembira dan bahagia. Tentunya terlihat keduanya sangat bahagia bersahabat ya. Keunggahan selanjutnya kita lihat juga di sini ada kabar spesial vitamin malam hari ini luar biasa. Kita mendapatkan ciru kamar sahabat, ya Begitu tentunya bahagia yang kita melihat Rizky Bilar Sedekat ini dengan keluarga Dede LSD di Cianjur Luar biasa mudah-mudahan tentunya kedekatan Abang Bilar Selalu erat sahabat ya Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Rizky Bilar dan keluarga Dede LSD Kejora. Dalam postingan tersebut juga persahabat Ya banyak sekali komentar Dan tanggapan dari para fans Yakni salah satunya dari akun Fitriah Humairah Anuskar Fitri Mengatakan dalam kolom komentar Bagaimana gak tambah lebar Apalagi sudah beberapa hari sama Sama pansi didek telaten Ngurusin disuapin Pagi sore tapi senang sih kakak Gak mikir penampilan yang penting Dia sudah bahagia aja Itulah komentar positif dari fans persahabatnya ya kita lihat juga keunggahan selanjutnya oh, ini tentunya di edit persahabat ya lagi memakai masker semua nih menjaga dan mematuhi protokol kesehatan sahabat doakan saja mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan kita masih menunggu cidokan selanjutnya tetap pengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan informasi terbarunya Bagaimana kapan kalian persahabat? Mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.